Kisah Batu Hobon merupakan kisah misteri yang menarik untuk disimak. konon di suatu masa pernah dicoba membuka dan membongkarnya bahkan hingga tiga kali. Namun Batu Hobon tidak kunjung terbuka. Malah ular raksasa yang muncul disertai hujan badai. Sebuah batu besar berdiameter satu meter dengan tinggi sepinggang orang dewasa yang berada di kaki gunung pusuk buhit kecamatan Sianjur Mula-Mula, Kabupaten Samosir, kini menjadi salah satu destinasi wisata budaya di Samosir. Eh tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like ya. Berada pada ketinggian seribu meter di atas permukaan laut, Batu Hobon dikenal sebagai legenda dari asal-muasalnya suku Batak yang diturunkan dari kayangan. Tidak hanya orang Batak saja yang tertarik dengan keistimewaan batu ini, akan tetapi ikut menggugah rasa ingin tahu turis manca negara. Banyak sudah yang bertutur tentang kisah batu ini, dan belum ada yang memastikan mana kisah paling mendekati kebenaran tentang batu ini. Batu yang terlihat seperti sebuah peti dan terlihat berlapis-lapis ini, sampai sekarang dipercaya sangat sakral. Dalam batu ini konon tempat penyimpanan harta leluhur si Raja Batak dan harta anak-anaknya seperti Guru Tatea Bulan dan Raja Isumbaon berupa emas sebesar kepala kuda. Selain emas sebesar kepala kuda, dalam batu juga dipercaya terdapat benda-benda pusaka dan alat-alat perang. Diakini pula di dalam batu hobon ini tersimpan lak-lak atau sejenis kitab yang berisi ajaran dan nilai-nilai luhur serta perlengkapan baju zirah yang terbuat dari emas. Memang sampai sekarang cerita kebenarannya belum bisa dibuktikan lewat data ataupun foto. Namun karena dipercaya berisi harta berupa emas, dalam perjalanan sejarah, Batu Hobon sudah beberapa kali dicoba untuk dibuka. Lewat keterangan beberapa orang tua dan masyarakat yang berada di Sianjur mula-mula, usaha untuk membukanya sudah dilakukan sebanyak tiga kali. Namun setiap orang yang berusaha untuk membukanya selalu gagal, bahkan akhirnya berujung kematian. Percobaan pertama terjadi pada zaman penjajahan Belanda. Ada seorang pejabat pemerintah Belanda dari Pangururan yang berusaha untuk membuka batu hoboan karena mendengar isinya banyak emas. Dengan menggunakan dinamit dan peralatan peledak lainnya, serta didukung beberapa orang personil, batu pun segera diledakkan. Namun hal ganjil terjadi saat mempersiapkan perlengkapan peledak. Percobaan pertama pun gagal. Kemudian percobaan kedua terjadi pada masa pemberontakan PRRI seorang tentara pemberontak berusaha untuk membuka batu hobon. Ia terus menembaki batu hobon itu dengan senapan, tetapi sampai habis pelurunya, batu hobon itu tidak mengalami kerusakan apa-apa. Bahkan si tentara itu menjadi gila seketika dan dihantui ketakutan. Dan percobaan terakhir, pernah ada orang sakti atau dukun dari Barus, Tapanuli Tengah, yang kabarnya sangat berambisi memiliki harta pusaka si Raja Batang. Karena si dukun ini memang sakti, sempat berhasil membuka lapisan pertama batu hobon. Akan tetapi memasuki lapisan kedua, rombongan dukun ini dikejutkan dengan penampakan ular raksasa yang hendak menyerang mereka. Dipercaya memiliki kekuatan magis, batu hobon pun semakin disakralkan dan tetap dirawat dengan baik oleh pemerintah sampai sekarang. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya.